Berlibur ke kota Malang rasanya tidak pas jika tidak mencoba kenikmatan kuliner legendaris yang berada di kota pendidikan ini. Terlebih, ada banyak rekomendasi dan pilihan kuliner yang pasti akan memanjakan lidah. Mulai dari makanan, hingga minuman legendaris semua ada di kota Malang. Berikut, 10 rekomendasi tempat kuliner legendaris yang berhasil dirangkum. Tentunya berbagai macam menu makanan dan minuman khas dari 10 tempat kuliner legendaris tersebut masih terjaga cita rasa legendarisnya. Daripada bingung, cemas dan panik, langsung saja simak videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, Toko Owen Toko Owen yang merupakan restoran bergaya khas kolonial yang sudah ada sejak tahun 1936. Restoran yang awal mulanya memiliki empat gerai di Jakarta, Jogja, Semarang, dan Malang. Kini hanya tersisa dua gerai yakni di Semarang, Jawa Tengah, dan Kota Malang, Jawa Timur, lokasi dari Toko on sangat strategis berada di tengah-tengah Kota Malang. Tepatnya di Jalan Basuki Rahmat nomor 5, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau jika berjalan kaki hanya sekitar 200 meter dari alun-alun Kota Malang. Toko on mulai buka dan sudah dapat melayani para pengunjung pada pukul 8 dan tutup pukul 21.30. Menu yang disajikan bermacam-macam, mulai dari es krim, gado-gado, sate ayam, hingga stick dengan berbagai varian harga. Untuk es krim mulai dari rasa vanila, coklat, hingga buah-buahan. Untuk harganya, per scoop dibanderol dengan harga Rp 25.000. Selain itu juga ada aneka stick diantaranya ada beef tenderloin stick, chicken stick, galantin stick, dan lain-lain. yang kedua warung sate gebuk warung sate Gebung salah satu warung sate yang legendaris di kota Malang yang sudah ada sejak tahun 1920 berlokasi di Jenderal Basuki Rahmat nomor 113 a Kecamatan Klojen Kota Malang warung sate gebuk buka setiap hari kecuali hari Jumat mulai pukul 8 dan tutup pukul 16.30. Warungnya menggunakan gardu listrik bekas peninggalan zaman kolonial Belanda ini, kini telah disulap menjadi warung sate yang tidak meninggalkan arsitektur model kolonial di dalamnya. Daging sapi empuk sudah jaminan di warung sate ini, karena prosesnya sendiri dengan cara daging yang digebuk hingga lunak, lalu dibumbui barulah diletakkan di atas tempat panggangan sate. Untuk menikmati sate gebuk ini, Kalian harus merogoh kocek mulai dari Rp 25.000 sampai Rp ribuan dalam satu tusuk sate gebu. Selain itu, juga ada menu lainnya seperti sop, rawon, hingga soto dengan harga mulai dari Rp 25.000 saja. Yang ketiga, Warung Lama Haji Ritwan Mencari menu sarapan dan makan siang legendaris selanjutnya ada di Warung Lama Haji Ritwan yang terletak di dalam pasar besar Kota Malang. Warung yang sudah ada sejak tahun 1925 dengan hidangan andalannya pecel, rawon, soto, dan menu lainnya. Menu tambahannya pun juga beragam, mulai dari tempe goreng, mendol, empal, jerohan, bakwan jagung, telur dadar, aneka sayuran dan masih banyak lagi selain itu juga ada nasi campur dengan beragam menu tambahan andalan seperti gulai, sate usus, sate daging komo, kering tempe dan aneka sayuran untuk menikmati menu-menu makanan dan minuman yang ada di warung lama Haji Ridwan kalian cukup merogoh kocek mulai dari 15 ribuan rupiah sampai 20 ribuan rupiah Warung Lama Haji Ritwan buka setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 16. Yang keempat, Depot Hoklai. Salah satu kuliner unik yang wajib Anda coba jika berkunjung ke kota Malang adalah Depot Hoklai. Sebuah depot yang sudah ada sejak tahun 1946 ini berada sekitar 400 meter dari alun-alun Kota Malang. Tepatnya berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Nomor 10, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Menu andalan dari depot hoplay adalah fosco, yakni susu sapi murni dicampur dengan coklat. Uniknya minuman ini disajikan dalam botol kaca Coca-Cola. Padahal di dalam minuman Vosco tidak ada campuran Coca-Cola. Selain itu juga ada Lumpia Semarang dan Pangsit Twini yang juga merupakan menu andalan di Depot Hoklai. Untuk harga makanan dibanderol mulai Rp 20.000an dan untuk minuman legendaris Vosco dibanderol Rp 13.000an saja. Depot Hoklai buka setiap hari untuk melayani pengunjung mulai pukul 9.30 dan tutup pukul 13.30. Lalu berlanjut buka kembali pukul 17 dan tutup pukul 20.30. Yang kelima, warung soto dan rawon Kiroman. Warung legendaris selanjutnya ada warung soto dan rawon Kiroman yang terletak di Jalan Julius Pusman Nomor 52, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Warung ini sudah ada sejak tahun 1950-an atau pada saat terminal sawahan masih berdiri sebelum berganti bangunan menjadi SPBU saat ini. Menu yang menjadi andalan di warung kiroman ini adalah nasi soto dan nasi rawon. Tapi ada juga menu-menu rumahan seperti nasi sop, nasi campur, nasi gula, nasi ayam kare dan banyak menu tambahan lainnya. Untuk harga dari satu porsi nasi soto dan nasi rawon dibanderol dengan harga Rp 25.000. Dan untuk menu-menu tambahan seperti sate usus, sate komo, lidah, empal, babat, perkedel, tempe goreng, dan lain-lain dibanderol mulai harga Rp 10.000 hingga Rp 21.000. Untuk jam beroperasinya mulai pukul 8 sampai menu yang ada di etalase dan dapur habis. Biasanya sekitar pukul 14, menu-menu di Warung Kiroman sudah habis. Yang keenam, Toko Maju. Di kota Malang menyimpan banyak sekali tempat kuliner legendaris. Selain makanan dan minuman, juga terdapat sebuah tempat menjual kue kering yang sangat legendaris. Dia adalah toko maju yang telah berdiri sejak tahun 1930. Berada di pusat aktivitas masyarakat Kota Malang yakni di Jalan Pasar Besar nomor 30B, membuat toko maju menjadi jujugan masyarakat ketika mencari menu kue kering saat momentum Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Natal. Toko maju berhasil mempertahankan resep ragam kue kering secara konsisten secara turun-temurun. Hingga tahun 2022 telah dikelola oleh generasi ketiga bersama cucunya. Sebanyak 25 varian kue kering tersaji dalam sebuah wadah toples jadul buatan Jerman. Mulai dari kue kenari, kue semprit putih dan coklat, speculaas, as, kastengel, blinjo, hagel, hingga kue sagon. Yang ketujuh, Sego Goreng Resek Menu makan malam yang melegenda berikutnya ada di Sego Goreng Resek yang sudah ada sejak tahun 1959. Letaknya pun juga strategis di tengah kota yakni di Jalan Brijen Katamso, kota malam yang buka mulai pukul 17.30 sampai pukul 22. Warung Sego Goreng Resek selalu menjadi jujugan masyarakat kota Malang maupun dari luar kota Namanya pun unik yang jika diartikan dalam bahasa Jawa Sego Goreng Resek berarti nasi goreng sampah Sebutan Sego Goreng Resek pun muncul dari para pelanggan Hal itu dikarenakan dulu Warung Sego Goreng Resek berada di dekat tempat pembuangan sampah ada juga yang menanggap sebutan resek karena banyaknya campuran yang dimasukkan dalam satu wajan jumbo. Mulai dari nasi, toge, kubis, suiran ayam dan tak lupa bumbu-bumbu dalur seperti garam, kecap, dan kaldu ayam andalan dari sego goreng resek. Untuk harga satu porsi sego goreng resek cukup bervariasi mulai dari harga Rp 9.000 hingga Rp 19.000. yang kedelapan bakso presiden kota malang memang terkenal dengan menu kuliner baksonya namun ada salah satu bakso yang menjadi jujukan masyarakat kota malang maupun wisata dari luar daerah yakni bakso presiden yang sudah ada sejak tahun 1977 dari namanya saja sudah membuat orang tertarik untuk mampir. Apalagi jika sudah sampai di lokasi bakso Presiden yang terletak di Jalan Batanghari Nomor 5, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atau berada di belakang Hotel Savana yang dulunya Mitra dua departemen store. Lokasinya di samping rel kereta api membuat suasana berbeda ketika menyantap satu porsi bakso Presiden. Di bakso Presiden juga menyediakan berbagai macam varian, mulai dari pentol halus, pentol urat pentol telur, pangsit basah, pangsit kering, mie, siomai, lontong, tahu, hingga jerohan api ampla. Untuk harganya bervariasi. Tapi di sini pun juga menyediakan menu paket ekonomis dengan harga Rp 15.000 hingga Rp 31.000. Untuk jam operasionalnya mulai pukul 8 sampai pukul 21.30. Yang Kesembilan. 9 Estawan Kidul Dalem Salah satu sajian minuman legendaris khas kota Malang adalah Estawan Kidul Dalem yang sudah ada sejak tahun 1955 dan terletak di Jalan Zainul Arifin, Kecamatan Koljen, kota Malang. Tempat ini dibuka mulai pukul 8 WIB sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk varian dari es Tawon Kidul dalam sendiri ada berbagai macam, diantaranya es kacang ijo, es dawet, es alpukat, es campur dan bubur kacang ijo. Untuk satu gelas es Tawon Kidul dalam sendiri berisikan cincau hitam, tape, kacang hijau dan dawet. Lalu diberi es batu, gula cair kemudian disiram dengan sirup. Untuk harganya dibanderol berkisar 8.000 rupiah. Penyematan tawon pada menu bukan berarti terdapat campuran tawon atau lebah di dalamnya. Melainkan dahulunya lokasi es tawon Kidul dalam terletak di dekat pohon asam yang banyak tawon dan sarangnya. Kemudian tawon tersebut banyak yang menempel di atas sirup karena asli terbuat dari gula tebu. Yang ke Depot Es Talun Gerai es campur yang sudah melegenda di Kota Malang adalah Depot Es Talun yang sudah ada sejak tahun 1950 berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 2, Kota Malang yang beroperasi mulai pukul 8 sampai pukul 20. Untuk menunya memiliki keunikan rasa yang juga khas dari Depot Es Talun. Keunikan ini dikarenakan penggunaan sirup buatan sendiri dan mencampurkan tape ketan hitam yang membuat es ini memiliki rasa yang berbeda Dulu hanya beberapa menu saja, tapi kali ini depot es talun menyajikan berbagai macam menu varian rasa Mulai dari es campur, es buah, es teller, es tape ketan hitam dan aneka jus buah untuk menikmati es di depot es Talun Cukwo merogoh kocek sebesar Rp. 9.000 hingga Rp. 12.000 saja. Selain itu, di depot es Talun juga menyediakan sajian menu makanan yang juga cukup khas yakni seperti rujak cingur, gado-gado, tau campur, dan mie pangsit. Itulah 10 rekomendasi wisata kuliner legendaris kota Malang yang wajib Anda coba.